Air biasa dimasukkan ke dalam botol hidrogen trifinity untuk menghasilkan air kaya antioksidan. Botol kedua, air biasa dilarutkan dengan vitamin C. Yang terakhir, air biasa. Gelas diisi air yang diibaratkan tubuh manusia. Betadin ibarat radikal bebas dalam tubuh. Mie instan ibarat makanan tidak sehat. Jika seperti ini, tandanya tubuh tidak sehat. Semua ini sulit ditangkal dengan air biasa Sedangkan vitamin C dapat menangkal radikal bebas Begitu juga dengan air hidrogen trifinity dapat menangkal radikal bebas dengan sempurna Vitamin C dan air hidrogen dapat menetralisir radikal bebas karena bersifat antioksidan